Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every my lost, my soul renewed, taken by. Meaning, like moment, unspoken, open, so sahabat kardua masih diajangi ms 2023 kita akan dapatkan info dari Subaru dengan terobosan baru, yaitu paket Forest Explorer. Informasi kali ini adalah, lahir langsung dari dealer sebagai modifikasi. Subaru Forester memiliki 7 model yang bisa dipilih dari ajang IMS. simak videonya. Model yang dipajang di IMS 2023, selain memperkenalkan all-new Subaru WRX dan WRX Wagon, Subaru juga mengusung tema besar, The Cycle of the Earth, yang menekankan kedekatan merek dengan alam. Wujud kedekatan tersebut terlihat pada peluncuran Subaru Forester yang dilengkapi paket Forest Explorer. Paket Forest Explorer ini merupakan paket penjualan yang mengikuti tren terbaru, Tren bertema motringan ini juga memiliki pesan bahwa hutan adalah salah satu tempat terbaik untuk menyembuhkan dan harus dilindungi bersama untuk generasi berikutnya. Ada tujuh unit paket Subaru Forester Forest Explorer yang mencakup tujuh nama hutan yang terletak di tujuh pulau Indonesia, yaitu Bukit Barisan, Halimun, Salak, Lore Lindu, Gunung Palung, Kintamani, Lorenz dan Gololusang. Ari Christopher, CEO Subaru Indonesia, mengatakan, salah satu nilai inti Subaru adalah kepedulian terhadap lingkungan. Untuk Subaru. Yang dipajang di booth di MS 2023 akan meluncurkan paket Subaru Forester Forest Explorer yang mengajak para pecinta Subaru untuk mengubah hutan menjadi tempat hiburan dan relaksasi bersama teman, kerabat, dan keluarga. Paket penjualan ini sudah termasuk alat-alat yang menambah kenyamanan rekreasi dan aktivitas di luar ruangan. Agar penjelajahan pegunungan semakin menyenangkan, forester dilengkapi dengan peralatan fungsional seperti palang dan awning yang menambah pengalaman petualangan yang lebih menyenangkan. Yang istimewa, Ketujuh unit Subaru Forester ini juga memiliki logo yang mewakili nama tujuh hutan yang berbeda. Berikut modifikasi penambahan Subaru Forester Forest Explorer Package. Falk Method MR502 Rally Wheels 17x8 Ban Toyo Open Country AT2 ukuran 235, 60 17 Yakima Wispay Bar True Bar 120cm Black Yakima Fitting Kit Vehicle Yakima Owning Slim Sadi 200x250, KZM Lightweight, SCHWYZ Camping Chair, Stripping Subaru Forester L, Forest Explorer Package,